Cerita anak, Tom, Tom Pada pagi hari, Tom, Tom dan Pamannya berada di perkebunan sawah Tanyanya kepada Tom -tom, Tom Tom apakah kamu pernah mendengar tentang sayur terong emas? Namun, Tom Tom menjawab, aku belum pernah mendengarnya Baiklah, kalau begitu biar Paman ceritakan Dahulu kala, ada seorang raja yang gemar makan Namun, sang raja tidak pernah makan sayur Para koki telah mengupayakan untuk memasak sayur yang nikmat untuk raja. Aduh kokiku, aku tidak suka sayur. Ya, tapi mau bagaimana lagi kalau tidak aku bisa sakit. Sang raja tidak menyukainya. Koki tetap membujuk raja untuk bisa makan sayur agar tidak sakit. Muncul seorang penyihir bertemu dengan raja Penyihir tersebut menatap raja dengan tajam Kata penyihir itu Aku adalah penyihir dari kerajaan sayur Siapa kau? Pengawal, tangkap dia Penyihir melepas jubahnya dan mengangkat tongkat sihirnya Pengawal raja dibuat tidak berdaya Bahkan Para pengawal raja disihir olehnya hingga menjadi sayur. Raja, aku beri kamu waktu satu minggu untuk makan sayur. Kalau tidak, kamu akan menjadi sayuran. Dan penyihir pun pergi. Aduh kokiku, aku harus bagaimana ini? Lagi-lagi sang koki dibuat bingung oleh raja. Oki memiliki ide cemerlang, yaitu membuat sebuah burger. Namun, raja terlihat tidak menyukainya. Hmm, begitu raja memakannya, raja ternyata tidak suka. "Aduh, aku tidak sanggup kalau makan sayuran. Sayur itu pahit. Nah, kalau begini, aku suka." "Wah, iya ya, aku kan harus belajar makan sayur. Bagaimana ya kalau begini?" kokiku. Tolong adakan sayembara, koki terbaik di negeri ini. Atas perintah raja, maka sayembara dimulai. Dapat tiga chef ternama di negeri itu, yaitu pranot luna dan Prinata. Kalian adalah chef terbaik. Aku tidak bisa makan sayur. Mohon buatkanlah sayur yang nikmat untukku. Baginda raja, saya Pluna akan memasak sayur sate, yaitu Sayur dan tempe Astaga, itu kan cuma sayur tempe Pranod kamu masak apa? Ini sayur legendaris raja Ini adalah sayuran langkah dari luar negeri Namanya Mixed Vegetables with Peanut Sauce Ini kan gado-gado Kalau gado-gado saya sudah tahu Kok tahu saya masak tahu? ini udah gak bener aduh aduh bagaimana nasibku koki lagi-lagi dibuat bingung pada malamnya koki bermimpi dia melihat sebuah gua di belakang istana raja hai koki datanglah kemari Koki pun terbangun mungkin itu adalah petunjuk dan segera berjalan ke gua itu ternyata ia bertemu dengan sang penyihir Hai Koki rupanya kamu menerima pesanku ya aku ingin memberikan sesuatu kepada raja jangan salah paham aku tidak ada niat buruk kepada raja aku hanya ingin raja sehat dan makan sayur sesampainya Koki kembali ke istana dia melihat potongan daging ayam yang diberikan penyihir kepada dirinya Namun setelah dibelah ternyata itu adalah sebuah jamur tiram Akhirnya kau memasakkan aku daging lagi Wah enak. Hmm. Raja lahap memakannya Ternyata caranya harus membuat sayuran yang menyerupai daging Begitu Koki memberitahu bahwa itu jamur tiram, Raja pun menyadari bahwa dia bisa makan sayur. Akhirnya, Koki mulai membuat makanan yang terbuat dari sayur dan daging. Mulai dari omelet isi sayur, pizza campuran daging dan sayur, pasta dan juga sup. Hingga akhirnya, Koki membuat sayur yang tidak lagi menyerupai daging Nama sayur ini adalah terong emas Yaitu terong ini goreng crispy dan ditabur bumbu gulai Awalnya raja ragu untuk mencoba Namun setelah memakannya ternyata raja sangat suka Dan seketika itu para penjaga yang telah menjadi sayuran telah menjadi kewujudnya semula Penyihir tiba Raja kamu telah makan sayur, sekarang Raja di negeri ini akan sehat selalu. Raja yang selalu sehat adalah Raja yang baik. Akhirnya Raja pun memerintah dengan semakin baik untuk negeri ini. Penyihir dari kerajaan sayur pergi dan tidak pernah kembali. tom, -tom pun berkata kepada pamannya Tanpopo. Rupanya Raja takut makan sayur, coba dari dulu dia makan, penyihir tidak akan datang. Begitulah Tom Tom, kalau penyihir tidak datang, raja akan sakit-sakitan dan negeri itu pasti kacau. Ingat ya, kalian harus rajin makan sayur agar tubuh kalian sehat. Sekian cerita hari ini dan terima kasih ya.